Halo Yur. Uh, bener -bener eh bentar oh, guys, ya. bentar, bentar eh, guys ya. Di sini bakal lawan. Bentar. bentar eh, guys, ya. Ini kenapa silver malah ya? Benar memanfaatkan rumahnya lu apa sih, Rang lu? Ah, Rangku silver enggak Eh. Ya, itu itu itu, itu. yang pasti bukan bronze kan. Oh. Lu ngomong gitu enggak ada orangnya, Yur. Gamer mereka benar. Enggak enggak enggak enak yeah. kan Yur kalau lu ngomong kayak gitu terus enggak ada yang ini. Rabat. gak ada orangnya, kalau enggak nggak ada yang satu frekuensi. Ya ampun orangnya nggak ada tuh. Nah, ya nah, ya tunggu nah, tunggu nah, tanya. Eh, eh, Sanoli tanya lagi ya, tanya Allah. lagi. Tanya lagi San, San, nah, San. Tanya lagi. Perlu tanya lagi. Ya ya nanti, lagi. nanti nanti dia datang Nanti tanya, Ya ya ya nanti e, nanti. Iri stream nih San. Ya nanti waktu stream. Gue liat liat muka lo makin segar nih abis balik dari Bali. Ga... san san san, Jangan lupa nanti tanya lagi. Ya, gua laki. tanya lagi, gua tanya lagi. Itu lu apa, yang terjadi Yur? Jadi ketika gua ngerosting gak ada yang gak ada yang ini, Yur. Ada yang mendukung gua. Dibu. Makanya gua live stream butuh Diwa sama Ler. Dia pakai <laughs> dia pakai rap. enak di situ. Apa tadi ada like and punch yang emang dia lakukan dan ke fans out, ke sekarang keren kemana san? Gak tau, coba tanya kodewin. Kode keren, lagi di Lagi di go, lagi di goa di goa guys, dewasa dewasa Oh, yang nanya udah pasti bukan fans Tefosco. Oh, laki di, laki di, laki di kota. Dengan siapa, ko? 15 menit, 30 detik. Untuk Lagi di gua Lagi siapa? Lagi di siapa? Siapa? Lagi siapa? siapa? Lagi siapa? Lagi siapa? Lagi Lagi sama siapa? siapa? Lagi Biasa siap Kita yang di M2 Lagi bareng Lagi bareng ya Biasa Saat gue bilang Bro, G Kemarin tuh ya 2 hari lalu Mereka tanding Tergi RRQ di grup G Tapi sih Terus kemarin mau rematch Panitianya lagi pergi Gara-gara ulang tahun Pering malam ini lagi nih Udah, udah cair tadi, Fajar Elo lu sekarang kok jarang main-main gitu kok? Lagi sibuk banget lu ya? Jadi biasa lu main epic play dengan Lagi ini, San, lagi mau mulai trial Hasil Ada perubahan gak nih rosternya? Mungkin, mungkin ada wait ada hengki Henk, good job hari ini, bro duduk di match berikutnya besok ya lu main lagi kan? udah enggak usah main offlnder lagi enggak gua, gua enggak Enki dengar gua, nggak main lagi. Tadi better tuh line upnya gimana ya terus terang? Enki tank, rembo jangkar Enki tank, ya Enki support Dreamstang uh, Ripo main, Ripo perlu sih dimainin gila kalau nggak dimainin. Itu ganti dua roster udah terlalu ini sebenarnya susah. Iya Dengar ya, eh. jangan main offlaner lagi ya. Eh. Udah, udah. Lu support atau tank dulu dah. Soalnya kalau atas bawah itu juga butuh chemistry, coy. Dalam perburuan Megang banget, Mega Mega banget lagian kan si Ripo itu. Pasti bakal landing kemana mana hire ke pergi gitu loh. Tentunya mereka di base ikut kita ke base. Ripo sama ultimate-nya ke mana, San? Jagoan ulti match jauh. Eh, good with 423-nya. yes Kayak banyak Oke, okay, koyur kata Hengki. <laughs> gitu, sebenarnya cukup mahal dari karena balik lagi ya, sempat kita melihat pencurian turtle orange buff berkali-kali dilakukan sama Lois tapi Lois walaupun dia dalam KDA yang cukup aman 0, 03, yur, itu lo kalau mau vaksin daftar di itu, Yur yang Aduh, gue kasi, Aku takut stres Cuman kayak udah gak ada coy itu. Sampai udah vaksin kok. Udah, udah. Eh, Astra itu sampai sekarang ada anjuran kalau vaksin, vaksin, vaksin Astra itu katanya kayak kalau kalau bisa betras jangan aktivitas. Soalnya dia itu kayak ada ada lebih kecenderungan untuk penggumpalan darah atau apa gitu. Iya. Yeah. Buat orang yang di atas umur berapa gitu ada bisa darahnya bisa clot. Jangan Aduh, menang gitu kecil. kecil. Cuman ya, ada gitu kemungkinannya. Tapi kalo iya. vaksin itu ada downtime, enggak sih? Kok iya, setelah vaksin, setelah <laughs> vaksin terus rehat tiga hari gitu, ada enggak? Sebenernya enggak. Jadi, kucel lu ada side effect, misalkan lu biasanya kebanyakan tuh kalo habis disuntik nyeri jadi kayak perlu kelembangan. Ya. Ya. Oh. Tapi kalo yang worst case banget kayak lu panas terus lu demam, jadi, demam segala macem itu worst case-nya nggak nah, sih oh. gue enggak sih gue worst kalau mau ngomong worst case oh, ada yang oh, oh, mati enggak bukan ada yang mati iya tapi itu eh, kecil, kecil banget nah, kemungkinan ya iya ini banyak di berita banyak yang enggak nah, itu vaksin tuh kalau lu udah vaksin emang bener-bener gak bisa kena kena bisa kena kan tapi kan gini son, lu itu kan positif kan hmm lu cek darah cek antibody dulu kalau antibody lu masih banyak lu nggak usah vaksin langsung ribet double. Soalnya dulu gue nggak tahu turun di podium mana. Terdua, aku turun. Dia kan digendong. Hmm. Jadi ganja ya. apa? Aku Alamak, solo. Masalah. Eh memang kenyataan, kenyataan. Gue main sering solo bro. Iya lu sering solo. Gue sering lihat lu crazy kan, lagi kompetitif. Iya. Gue solo, cow. Mainnya susah banget. Malah, draft, draft boy. Solo, solo tuh kayak gambling, draft. kayak judi. Iya susah sih. Eh draft yo alokuasi tapi lebih tinggi daripada Eko gak usah lu sebut benar, benar. gak usah lu sebut gak usah lu, benar, benar. Gak usah lu perjelas udah ngerti semua orang juga udah tau Cok udah ngerti semua orang juga udah tau Cok habis ini kan? kalau kan Ya, ya ya ya ya. Gua gua met sini match ini match sini aja. Cok. Tapi jangan lift ya cok ya sumpah gak mau gua. Jangan apa? Jangan lift ya. Maksudnya jangan keluar keluar cok kalau tiba-tiba draft Enggak enggak. Iya enggak enggak. Kalau ya. Ini urino juga cuman upload ini doang kan. Next kanannya. Ini ini. Udah enggak, udah enggak. Enggak gua tuh ber, berhasrat tuh kalau melihat Jalan -jalan. ini guys epos BTR gitu loh. Hmm. Tapi nggak apa-apa, karena di sini ada Ramela, guys ya, biasa, guys ya. Ramela yang sering banget melihat aku, guys ya. Padahal aku udah ada istri gitu kan. Dia nggak takut kena marah apa guys, kayak ngelirik aku terus gitu. Ngerem jauh. Kalau menurut kalian gimana, guys? Eh kita judi dulu bro, biasa bro, biasa. Eh genap ganjil eh wajib banget kok, gimana nih, oh, Go? lagi keluar Amin. Amin. bent pada hari Levin, yudhiab. Iya, yudhiab. Kan ada, ada, ada, ada spoiler dikit-dikit kali, kok apa yang dipersiapin? Ya, apa Rp. ya, ada itu Jelas, jersey baru. Jersey baru, oke. Okay. <laughs> jersey <laughs> baru, <laughs> karena <laughs> sponsornya baru, ya. Yeah, sponsor Contoh. baru. Ah, gitu. Contoh Jika apa? Kaya Mana ada kok? A ada transfer gede gitu. Boleh ya, dengar Ada ya, satu dua pemain ya, yang, mereka yang mereka pasti lo kenal. Kayak lo kalau ngelihat namanya oh lu tahu ini orang. gua doang. MPL, MPL kok lu kalau ngomong sih gua udah kecewa banget sama lu yur iya sama engga iya, engga engga eh ini kalau ini rahasia 100% persen. juga kecewa sama lu yur gua juga kecewa sama lu yur Nah, ini rahasia 100% gua tuh tahu you rahasia you 50% tahu dari jambu kok iya kok bener gua bunuh dia anjing Doyo. gua <mulia> udah tau dari jambu Yurino sering bilang doyok kok di live. bukan ada satu, no comment, gua, no eh, stop, gua gua tebak satu dulu aja nih. tank. Oh, no right. Mereka no tank. tank. No komen, no comment rollnya tank berarti rek. Masih belum memiliki satu guys, rek. Penasaran, no ya, guys, ya, rek. penasaran no aku. No Rasi no comment no comment guys sudah-sudah-sudah kalian jangan menebak-nebak guys ya biar jangan nanti tuh. biar surprise guys, ya. surprise gitu iya cokong oh, gak seru iya gak seru guys berarti itu kode lw season depan Oke, tch, marah besar guys marah besar, Mara, besar. Marah, besar, marah. besar marah besar deh ya itu itu itu, itu itu RRK juga udah marah besar semua di player ya RRQ juga marah eh, besar. Eh RRQ itu banyak ganti player ya coy Banyak cewek, ada satu pemain masuk transfer list, sumpah lo orang nggak siapa? Sumpah lo, gua juga tahu kok. Oh lu udah tahu? Eh San, san, eh, san, san lain, lho, lain lain lho, lain lain lho, lain lho. Lho. Lho, lho, lho, San San San San San San lain SAN SAN lain lain lain lain lain lain Cepat lainan. lain jangan lu tarik ke GPX. Jangan lu tarik ke GPX <tis> Eh, GPX lah. <tis> <tis> sama dia. Lah katanya lu enggak main lagi. Ya, ya. cepat lain lain. Cepat. Beli dia lu beli gua. Gua tuh kalau, kalau kita beli sen dia nggak niat main, Cok. Sumpah kan. Gua janji gua niat main, gua bawa GPX juara. <tis> oh ye! <yeah! tis> <tis> oh ye! <yeah! tis> oh, yeah! <tis> Eh, ini yeah. bisa kita ngomongin kok. Ini kalau ini bisa kita ngomongin kok, sumpah. Yeah. Kalau dia kalau dia masih ingat kita bisa ngomongin Emang udah deal. Ya hey, jangan lambe moba, lambe huh? moba. Emang udah. yang slot udah deal. Udah. Ay, um, yor. Yor. yor! yor. Udah, kasar-kasar Udah, udah, Cok. jangan-jangan udah. Udah. Okay. Cok. Deh. Eh, sayangku tercinta. Gue mau ngasih tahu lu, Cok. Sumpah. Eh San, ini sumpah kali ini gak akan bocor San, sumpah Demi nama aku Ya akan bocor juga Iya, karena bisa Iya, maksudnya Code Darwin sampai sekarang juga gak bocor tuh Ya jelas, gue mah gak mungkin bocor Bukan, pasti ada. Saya Code Darwin yang player itu gue gak bocor Ya kan lu udah janji, Yur Ya kalau janji sama Isan tuh sebenernya gue bisa janji-janjian Tuker info, tuker info Eh enggak, yang AE gue udah tahu siapa Yur Lu gak ada info yang lebih menarik Uh, Ini orang-orang kerja di Lambe nih guys bangsa oke okay, guys mulai ada okay, di